Pertama, di Peruncan, Tetena, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Sebenarnya, sekian pandang yang sangat menakjubkan, kita bisa melihat dua kota besar di Sulut, dari Kota Manado di kiri saya dan di depan saya, yang akan kita pada opini wajar tanpa pengecualian itu uh, bisa kita logikan kira-kira kurang lebihnya begini kalau kita diberi, misalnya seorang guru petangga diberi wewenang untuk mengelola setiap uh, uh, uang untuk keperluan rumah tangga. Uh, uang itu dicatat ya, dia lebih aset untuk rumah tangga. Diterima catar dengan baik, ya, dan uh, apa yang digariskan. Seisi keluarga, itulah yang bisa berpublik di sebuah -sebuah dia taat itu dan penyajiannya disajikan sesuai dengan akuntansi yang berlaku kriteria-kriteria tersebut kemudian membuat profesional di bidang itu dalam hal ini yang diberikan kewenangan adalah badan pemeriksa keuangan menjalankan kemudian memberikan opini wajar tanpa wajar, wajar tanpa wajar. E, makanya di banyak kesempatan BPK sendiri mengakui bahwa WTP bukan berarti tidak terjadi e, korupsi dalam pengelolaan kelaman daerah sehingga WTP itu penting tetapi Bukan satu-satunya saran untuk kita pada kesimpulan bahwa daerah tersebut telah melakukan pengelolaan keuangan daerah yang sehat. Selain daerah yang sehat, itu banyak indikator yang kita harus masukkan. Misalnya eh, Universitas Gajah Mada dalam membuat indeks kesehatan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Tetapi pada kesempatan ini kita coba beberapa indikator yang yang bisa kita pergunakan untuk kita coba bahwa keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah suatu keuangan daerah itu disebut, uh, sehat. Terus selain penyajian yang baik mendapatkan opini WTP dari BPK. Pertanyaannya, indikator apa yang harus dipertimbangkan untuk menyimpulkan suatu daerah telah memiliki keuangan daerah yang sehat? Versi Petualang ide, ada beberapa indikator yang perlu dipertimbangkan. Dan untuk hal ini, sebaiknya dilakukan kajian yang lebih mendalam lagi. Indikator-indikator tersebut yaitu delapan indikator yang pertama value for money kedua postur APBD yang ketiga kedisiplinan pelaksanaan setiap tahapan keempat transparansi kelima presisi perencanaan dan penganggaran keenam jumlah minimum PAD ke saldo lebih kurang dari 5% dari PAD dan yang ke-8 tidak adanya fraud atau kekurangan Mari kita bahas secara ringkas satu persatu yang pertama mengenai Felifomani Artinya, setiap uang negara digunakan baik langsung maupun tidak pada tujuan utamanya yaitu kemaslahatan rakyat. Intinya adalah pada penerapan belanja, minimal menerapkan 5 E, efektif, efisien, ekonomis, equality, dan equity. Dampak dari Pelivomanis secara sederhana terlihat dari membaiknya angka-angka makroekonomi di daerah, diantaranya turunnya pengangguran, kemiskinan, bunga atau meningkatnya daya saing daerah dan lain-lain. Kedua, mengenai postur APBD di mana postur APBD bagaimanapun juga memperlihatkan kondisi keuangan daerah misalkan jumlah belanja pegawai di atas 60% secara umum merupakan tanda awas bahwa postur APBD dikatakan obesitas terus pertanyaannya komposisi yang paling baik bagaimana? menurut pengamatan sederhana dari channel ini dapat dipertimbangkan komposisi 10 20 30 40 artinya 10 persen alokasi untuk belanja bantuan keuangan 20 persen alokasi untuk belanja tata buka dan penyertaan modal 30 persen alokasi untuk belanja modal dan 40 persen alokasi untuk belanja operasi hal ini tentu harus dikaji lebih dalam lagi ketiga kedisiplinan pelaksanaan setiap tahapan dalam kalender anggaran sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan misalkan APBD harus telah ditetapkan satu bulan sebelum memasuki tahun anggaran baru hal ini sangat positif agar semua persiapan sebelum memasuki tahun anggaran dapat berjalan dengan baik demikian pula keterlambatan penetapan APBD membawa berbagai kerugian bagi daerah terlambatnya pelaksanaan program kerjaan. Keempat, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kewajiban di mana. Para taxpayers dapat memantau penggunaan uang publik yang diamanahkan pada negara untuk dikelola. Di era penggunaan teknologi informasi saat ini, yang lagi dunia, instrumen untuk transparansi penggunaan uang daerah sangat banyak. Kemudian, yang kelima, presisi perencanaan dan penganggaran. Di mana ketepatan dan kejelian dalam penganggaran yang merupakan inti dari perencanaan dapat terlihat jelas. Hal ini kita lihat penganggaran pada saat perubahan dan pertanggungjawaban APBD. Walaupun sangat tidak mungkin realisasi dari target anggaran dapat realisasi 100%. Tapi angka toleransi yang dapat dipahami, dapat dimengerti itu paling maksimal berada di kesalahan 5% kemudian berikutnya jumlah minimum PAD walaupun hasil daerah bukan merupakan gambaran sesukunya dari kinerja pengelolaan keuangan daerah, namun disarankan untuk mempertimbangkan jumlah PAD yang diterima dapat minimal sama dengan jumlah belanja operasi dari suatu daerah Kemudian berikut saldo lebih kurang dari 5% dari PAD. Hal ini berkaitan dengan presisi perencanaan dan penganggaran yang sudah disampaikan sebelumnya. Semakin tinggi sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA, secara umum dapat dikatakan kurang baik dari sisi keuangan daerah yang sehat. Mengingat SILPA akan lebih efektif jika segera digunakan agar perputaran ekonomi masyarakat dapat faksana. Kemudian yang terakhir mengenai fraud atau kecurangan. Nah, kecurangan sekecil apapun menggambarkan kondere yang tidak sehat. Artinya di dalamnya ada makna bahwa sistem pengendalian internal yang masih lemah atau bisa juga dimaknai pola rekrutmen pengelola keuangan yang cacat integritas demikian hal hal yang sehat kita